Halo teman-teman, balik lagi di channel Burung Biru TV dan apa kabarnya teman-teman semoga teman-teman baik-baik saja dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan untuk kesempatan kali ini saya akan merekam bunga pucuk merah yang tadi habis diguyur hujannya jadi penampilannya seperti ini teman-teman nah bunga atau daun-daun seperti ini kalau habis terkuyu hujan itu di foto terus fotonya itu bisa dijual di situs online ya nah untuk cara menjualnya itu teman-teman bisa searching saja di google di situ banyak situs atau web yang menjual hasil jepretan foto kita dan harganya lumayan mahal itu kalau fotonya bagus Oke teman-teman, hari ini saya hanya bisa rekod bunga pucuk merah ini karena situasi sedang hujan. Jadi tidak bisa kemana-mana ya. Nah, kalau teman-teman pengen download untuk keperluan konten, silakan download saja videonya. Video ini bebas copyright dan bisa digunakan kembali. Terima kasih dan tetap berkarya. Yeah.